Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Pada siang ini saya akan mempromosikan produk saya yaitu RT jnt Ini 99 butir ya. Ini dia. Ini ada tinggal berapa nih? Tinggal tiga katanya ini. Tiga. Empat ding. 3 4. 4. Oke. Okay. Ini tas besi ini yang stylish nitrir ya. Anda bisa lihat ini dengan aksesoris batu akik. Ini batunya apa? Seperti hijau ini. Ini ori ya. Ini Anda bisa lihat ini ada beberapa tipe sih ada ini caranya pink sama ini ya Oke okay, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like dan komennya jantung di order orderannya ya ini harganya 30.000 kalau ingin bayar di tempat minimal belanja itu Rp50.000 baru bisa kalau di bawah itu nggak bisa Tadi harus beli dua ini oh, maaf sekali ya Tadi ada tepuk lewat Oke okay. Kita lanjut saja Ini Anda bisa lihat sendiri Tutas b -nya. Ini jenitri asli ya anda Bisa lihat Tiranya. dan ini benar-benar asli oke okay. terima kasih atas perhatiannya dan lupa untuk subscribe dan komen untuk orderannya ini hanya ribu ini di estimasinya 1 cm ya ingat 1 cm jadi cuma empat dan bisa order request. Oke terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.